Tidak ada dua Karya Zainul Arifin Hari ini Satu abad silam Menjadi bukti Bahwa negeri ini Mayoritas umat muslim Di dunia Bahkan Dunia Dan seluruh alam pun Mengakuinya Indonesia Yang rahmatan Dil alamin Indonesia yang terlintas garis hati, istiwa Indonesia yang bineka tunggal ika, menjadi bukti Indonesia negeri damai untuk siapapun yang di dalamnya. Jadi bukti tidak ada permusuhan di dalamnya Menerima dan merangkul semuanya Menjadi satu kesatuan yang utuh Satu abad silam Kiai Hashim Astari Juga Kiai Wahab Aswa Juga Parah di tonggak masyarakat nabiin di negeri ini yang tidak ada duanya NKRI harga mati NU sampai mati Malang 29 Januari 2000